jika kartu support energi sudah kita dapatkan ininis hanya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperpuat suatu ramlan zodiak yang bertemu jodo dan mendapatkan ke tim di bulan Desember tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kinisannya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah 5 of sword ataupun 5 pedang untuk jadi yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana mana di sini digambarkan seorang Gemini akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember tahun 2020. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang tangguh, yang giat bekerja, yang disiplin bekerja dan merupakan sosok seseorang yang bertanggung jawab di setiap langkah dan pekerjaannya. Di sini juga digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan dan bertemu jodoh di bulan Desember tahun 2020, dimana disini seorang Gemini selalu melakukan setiap usaha apa yang dianggap oleh seorang Gemini itu bermanfaat kepada dirinya dan seorang Gemini akan melihat sebuah pasangan yang sangat ideal dan cocok kepada dirinya sendiri sehingga di bulan Desember ini dikategorikan seorang Gemini akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Cups Secara umum, Queen of Cups itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan disini menggambarkan seorang Gemini akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020. Dikarenakan seorang Gemini merupakan sosok-seseorang yang disiplin, tangguh, dan pandai melakukan sebuah usaha yang di dianggapnya akan bermanfaat kepada dirinya. Dan di disini seorang wanita merupakan sosok-seseorang pasangan, sosok-seseorang orang tua, sosok-seseorang tua, yang dekat ataupun seorang kerabat Gemini sendiri mendukung atas tindakan Gemini tersebut, dan untuk kartu kesimpulannya adalah: "The Tower". Secara umum, The Tower itu diartikan perubahan yang mendadak, perubahan yang signifikan, perubahan yang akan dilakukan, perubahan yang didapatkan, dan perubahan perjalanan hidup. Dan di sini, jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama menggambarkan. Seorang Gemini akan mendapatkan perubahan perjalanan hidup yang dimana di sini seorang Gemini akan mendapatkan hasil yang maksimal atas kinerjanya Dan di sini seorang Gemini akan mendapatkan perubahan hidup di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini seorang Gemini akan bertemu jodoh di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah ten of sword ataupun 10 pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana sini seorang Scorpio dikategorikan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember Tahun 2020 di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pernah mengalami kecurangan yang pernah mengalami pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara dan di dalam kategori kehidupan sehingga di bulan Desember ini seorang Scorpio akan semakin bangkit dan semakin up serta akan semangat lagi untuk mencari pasangan serta mencari resmi di bulan Desember tahun 2020 Di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan belajar dari pengalaman hidup pengalaman masa lalu yang dimana seorang Scorpio pernah mengalami kekecewaan pernah mengalami suatu pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara sehingga di bulan Desember ini seorang Scorpio akan lebih teliti dan lebih fokus kepada seseorang untuk menjalani hubungan asmara, dan di sini seorang Scorpio akan mendapatkan sebuah usaha untuk meningkatkan keuangan, dan disinilah dikategorikan seorang Scorpio bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of One Secara umum, Kenaik of One itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bisa dikategorikan mendapatkan rezeki melimpah dan bertemu jodoh di bulan Desember tahun 2020. dimana mana di sini seorang Scorpio belajar dari pengalaman masa lalu dan seorang Scorpio akan berusaha sendiri dan mencari sendiri pasangannya di bulan Desember. Di dimana di sini seorang kerabat, sahabat ataupun saudara Scorpio akan mendukung Scorpio di bulan Desember tentang usahanya tersebut. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Solang Scorpio akan mendapatkan perubahan hidup perubahan perjalanan hidup yang dimana sebelumnya Solat Scorpio mendapatkan pengkhianatan. namun di bulan Desember ini seorang Scorpio akan berhasil bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu zodi yang ketiga adalah six of one daam pengamat untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana mana di sini dikategorikan seorang cancer akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki. Mereka di bulan Desember yang di sini digambarkan ah. akan mendapatkan peningkatan pekerjaan dan di sini peningkatan kehidupan. Di bulan Desember, di sini juga digambarkan. Seorang Cancer akan menaiki jabatan. Seorang Cancer akan membuat suatu usaha, yang dimana di sini usaha tersebut adalah usaha Cancer sendiri, ataupun usaha yang dimiliki oleh seorang Cancer sehingga di sini membutuhkan orang banyak. Dan disinilah seorang Cancer akan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga bisa digambarkan seorang Cancer akan membuka suatu usaha, yang dimana di sini kategorinya adalah usaha sampingan yang dapat menunjang keuangan Cancer serta kehidupan Cancer di bulan Desember tahun 2020. Di sini, seorang Cancer akan bertemu pasangan, di mana di sini seorang Cancer mendapatkan kesuksesan, sehingga di sini seorang Cancer bersiap untuk mendapatkan pasangan serta jodoh di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umum, page of one itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang berada di dalam kategori bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki melipat di bulan Desember. Yang dimana di sini seorang Cancer pertama untuk mendapatkan kebahagiaan, dan di sini seorang Cancer bertemu pasangan dengan tujuan mendapatkan keturunan ataupun yang disimbolkan dengan page of one. Dan selanjutnya seorang Cancer akan mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat, keluarga, ataupun anak Cancer untuk mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu ditawab, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Perubahan hidup, perubahan yang sangat signifikan akan dirasakan oleh seorang cancer di bulan Desember, di mana perubahan tersebut di dalam kategori perubahan keuangan, perubahan di dalam kategori hubungan asmara, dan disinilah dikategorikan seorang cancer pemujudan dan mendapatkan resmi di bulan Desember tahun 2020. Dan itu jadi yang keempat adalah 7 of cup ataupun 7 piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini seorang Leo akan bertemu pasangan dan memiliki rezeki melimpah di bulan Desember dikarenakan di sini seorang Leo memiliki banyak impian memiliki banyak mimpi memiliki banyak cita-cita di bulan Desember yang dimana di bulan Desember seorang Leo akan mewujudkannya dengan usaha dan caranya sendiri di sini juga bisa dikategorikan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bertanggung jawab disiplin dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Sehingga di sini seorang Leo akan mencari sebuah usaha, di mana usaha tersebut dapat meningkatkan keuangan serta mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini seorang Leo akan bertemu seseorang, yang dimana di sini merupakan sosok seseorang yang ideal dan sosok seseorang yang diimpikan oleh seorang Leo menjadi pasangan di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Pentacle, secara umum Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama, Queen of Pentacle disimbolkan sebagai orang tua, kakak, sahabat, ataupun kerabat seorang Leo yang mendukung seorang Leo. Agar lebih fokus lagi dalam setiap usaha dan setiap pekerjaan untuk meningkatkan kehidupan sehingga mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan diprediksi yang kedua, support energi queen open tackle merupakan sosok seseorang pasangan yang akan didapatkan oleh seorang Leo di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini, menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan perjalanan hidup yang berbeda, perubahan hidup yang signifikan di dalam kategori keuangan dan di dalam kategori sebuah hubungan asmara yang dimana di sini seorang Leo akan bertemu pasangan dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember tahun 2020 dengan dukungan saudara, kakak ataupun kerabat Leo sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Desember yang pertama adalah seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio, selanjutnya seseorang yang berzodiak Cancer dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo.